penipuan baik hari ini banyak dari teman-teman kita yang sedang merasa panik berhubung mungkin sudah memasuki masa-masa jatuh tempo atau mungkin hari ini sudah terancam gagal bayar dan akhirnya dikirimin beberapa pesan-pesan WA atau mungkin ada yang udah sibuk banget dengan mengangkat hampir puluhan kali dari nomor telepon yang hari ini tak pernah kita ketahui dan isi dari percakapan itu pasti menagih Kapan kira-kira Anda bisa membayarkan tagihan Anda di aplikasi kami Anda itu jangan main-main ya Data-data pribadi Anda lengkap di aplikasi kami Banyaklah ya hari ini pesan-pesan yang mungkin melalui WhatsApp Atau mungkin SMS atau via telepon Yang membuat sahabat-sahabat kita hari ini ketar-ketir Bahkan banyak yang sudah memasuki masa fase stres berat Gak bisa tidur, gak bisa konsentrasi, gak nafsu mau ngapa-ngapain. Tapi apapun hari ini alasannya kita semua harus masih tetap nafsu buat makan. ya, Supaya kita memiliki energi untuk menghasilkan sebuah hal yang positif. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini masih menguras habis energinya. Hanya untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Dan hari ini kalian masih menghabiskan energi Untuk sesuatu yang hari ini kita pun belum benar-benar mampu Apa sih itu bang? Karena kita belum mampu untuk melakukan pembayaran Nah hari ini banyak yang bertanya-tanya Bang bagaimana sih sebenarnya ya cara merespon dari pesan-pesan Whatsapp Yang hari ini dikirimin dari puluhan nomor baru Ya hari ini mereka menyampaikan pesan bayarkan tagihan anda pada pukul scan Atau nanti tim debt collector lapangan kami akan berkunjung ke rumah anda Atau mungkin ada yang sudah menerima beberapa pesan yang katanya pengen bawa Pak RT, Pak RW ya Dan beberapa perangkat-perangkat desa untuk datang ke rumah kita Untuk menjemput hutang kita yang seberapa Lantas apa yang harus kita lakukan hari ini bang banyak ya pertanyaan yang seperti itu karena mungkin sudah memasuki fase di titik tertinggi ya Sudah mulai jenuh sudah mulai mengeluh ya tentang keadaan kita hari ini Jadi aku pengen memberitahukan kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah seperti ini Agar untuk tetap tenang itu merupakan kunci awal untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini Dan jangan memelihara rasa panik secara berlebihan kalau waspada itu harus, ya. tapi kalau untuk menghabiskan waktu dan energi hanya untuk memelihara rasa takut dan panik Yang belum tentu pasti terjadi itu hanya sia-sia Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara merespon pesan-pesan ini Jadi aku pengen mengingatkan untuk kalian yang mungkin sedang memasuki masa-masa jadwal tempo Dan kebetulan hari ini kita belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Aku pengen kasih tahu kepada kalian, yang pertama itu balas saja kasih tahu kepada mereka bahwasannya hari ini kita sedang berusaha untuk melunasi semuanya namun memang kita belum punya rezeki untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hutang ini udah cukup sampai dengan situ loh bang mereka besok lusa terus menagih aku nih bang sementara aku masih belum punya kesempatan untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan apa yang harus aku lakukan lagi bang cukup kembali jelaskan lagi sudah dua kali ya kalian menjelaskan namun kalian belum punya kemampuan untuk melakukan pelunasan ataupun mungkin penyicilan Lanjutnya bagaimana Bang tidak usah dibalas Tidak usah direspon apabila memang kalian memang benar-benar belum punya kemampuan Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini Berfokuslah untuk mengurus kehidupan pribadi dan keluarga dan pekerjaan kalian hari ini Jangan biarkan Pesan-pesan WhatsApp yang mereka terus kirimkan itu mengganggu jalan pikiran kalian. Mengganggu kehidupan kalian. Lo gak bisa bang, hari ini aku hidupnya udah gak tenang karena terus-terusan ditagi. Lah lantas bagaimana lagi? Apakah kalian akan terus membiarkan diri kalian terbelenggu dengan pemikiran kalian sendiri? Jadi memang harus kita yang memutuskan langkah apa yang hari ini harus kita lakukan. Jadi kalau terus-terusan memelihara rasa takut, dia ya takut didatangin debt collector, takut Pak RT, Pak RW-nya datang ke rumah, takut ini itu segala macam, lantas kapan lagi kalian mampu untuk berpikir positif? Kalau di setiap detiknya kita masih terus menghabiskan dan menguras energi untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Jadi intinya hari ini semua permasalahan hidup ini yang harus diperbaiki itu yang pertama adalah pola pikir kita. Ketenangan kita dalam mengambil kesimpulan agar kita tidak salah langkah lagi Hari ini sudah banyak yang salah langkah Dan rata-rata yang terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjol itu Yang mungkin sudah punya hutang di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aplikasi itu Dari awal karena sudahlah salah langkah ya Dari awal mereka sudah memilih jalan gali lubang tutup lubang Untuk bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan ini Jelas ini akan membuat kalian semakin tambah pusing Jelas kalian akan tambah ribet Yang seharusnya kita itu berurusan di satu aplikasi Tapi karena kita kemarin sudah salah langkah Dan mengambil uh, langkah untuk minjol lagi di aplikasi yang lain Ya sudah pasti urusan kita akan menjadi banyak ya Yang seharusnya berurusan dengan satu aplikasi Malah nambah di aplikasi yang lain Jadi apa yang harus dilakukan? Berdiam dirilah sebentar Berpikir jernihlah dan stop panik berlebihan Hari ini jangan biarkan emosi kalian yang mungkin dilampiaskan ke dalam rumah. Apalagi untuk ibu-ibu yang mungkin masih punya anak-anak kecil yang seharusnya butuh perhatian penuh. Namun tersita dan tergadaikan hanya untuk memikirkan masalah hutang di aplikasi pinjol. Ini tidak baik, ini tidak benar dan tidak boleh diteruskan. Dan satu lagi untuk kalian yang mungkin sudah mulai merasa lelah dan berputus asa. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran aneh itu ada di dalam hati dan pikiran kalian Kita khawatir nanti bisikan-bisikan setan membuat kalian tambah rugi besar Hari ini, jangan sampai mengecewakan lagi orang-orang yang di sekeliling kita. Orang-orang yang kita sayangi hanya karena masalah hutang di aplikasi pinjol. Untuk kalian yang mungkin hari ini belum berkata jujur atau belum berani terbuka, untuk dengan orang-orang yang ada di sekeliling kalian, alangkah lebih baiknya ketika kalian bisa memilih waktu, memilih time yang tepat untuk menceritakan semua keluh kesah ini, ya. Dan jangan marah nanti ketika orang lain tidak memberikan. Komentar atau mungkin tidak membantu kalian Jelas ini memang adalah salah kita Dan kita akan perbaiki kembali semuanya Dari hal-hal yang Lebih baik lagi Dari hal-hal yang mungkin yang paling rendah lah, apalah hari ini yang mungkin bisa membuat kita menjadi yang lebih baik lagi. Jadi, untuk kalian yang mungkin masih bingung bagaimana cara membayar ini, itu segala macam ya, kita memang harus mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa menghasilkan uang dan cuan. Jadi, kalau hanya masih terus-terusan, ya banyak mikir ini, itu segala macam, mengurung diri, nggak bisa konsentrasi, ini, itu, segala macam, maka kita akan rugi beberapa kali ya, hari ini ya. Yang seharusnya kita bisa isi waktu itu dengan hal-hal yang positif dan berprestasi. Namun hari ini semuanya hancur lebur. Untuk kalian yang mungkin sudah bekerja, jangan biarkan uh, hutang aplikasi pinjol ini membuat prestasi kerja kalian di kantor itu menjadi menurun. Sehingga nanti akan menimbulkan efek yang lebih negatif lagi. Ya tetaplah berfokus pada pekerjaan, pada kehidupan pribadi, pada keluarga, dan ini itu segala macam. Oke? Okay? Baik ya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh